Nah, ini ini sederhana tapi uh, real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak contohnya. Wah, ini mah ya. Contohnya bilang terima kasih dan maaf, tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena itu panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, Haturnuhun nuhun, syukron, apalagi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 Terutama di sosial media, di grup whatsapp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita nggak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini, ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia? Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhir, di akhiran ini yang paling keren nih, tapi kalaupun kita nggak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar, dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di grup, oh gitu ya, sabar ya, segitu doang, itu udah bagian dari surur di dikhiluhu ala, kalau lebih akhir membahagiakan hati saudaramu.